Tahun itu, kegembiraan begitu memuncak. Langi pesta, anak bangsa berdansa, merah, kuning, hijau, semua sama. Panji-panji dan bendera berkibar di mana-mana, semakin besar semakin bangga. Semakin tinggi, semakin lupa Sekejap, eporia melanda Jadi, kalau boleh aku ceritakan kembali Peristiwa 23 Mei itu berawal dari setelah orang sholat Jum'at di masjid itu pada saat itu aku kebetulan berada di ini di di tempat kejadian. Nah. Karena portnya tuh dibuka sehingga suaranya keras sekali. Beberapa itu ada beberapa. Nah akhirnya jemaah yang baru usai apa sholat ini merasa terganggu gitu akhirnya diteriak, diteriakin, oi oi oi kayak gitu. Nah ini ada mengalir terusnya karena memang partai besar saat itu partai yang cukup besar. Jadi simpatisannya banyak. Tapi jemaah ini jauh lebih banyak saat itu. Akhirnya bukan saja meneriaki tetapi sudah mulai mencegah. Pegawai negeri itu diwajibkan untuk hadir di situ, di lokasi itu kan. Kampanye Golkar terakhir, saya masih ingat. Nah, cuma karena rumah saya dekat dengan Kamboja, lapangan Kamboja, jadi saya minta dispensasi, tidak ke kantor dulu, tapi langsung ke lokasi. Pada jam yang ditentukan saya sudah siap untuk berangkat ke Kamboja, karena tinggal 100 meter ya, mungkin tidak lebih dari rumah saya itu dari situ. Nah, Tapi begitu saya mau, apa, melangkah ke luar rumah itu tiba-tiba ada informasi bahwa ada tulisan di Cambodia. Katanya ada penyerangan, kampanye harus dibubarkan, banyak orang-orang yang berlarian mencari selamat. Setelah itu saya keluar rumah tentunya melihat ada apa. Nah, dari, apa, dari seberang rumah saya saya melihat di dekat skip, pintu jalan masuk skip, di muara jalan skip itu. Ada gerombolan orang-orang yang memaksa yang pakai baju golkar itu dilepas bajunya sehingga beberapa simpatisan yang perempuan menangis karena dilepas bajunya ah, yang dari yang mau naik jembatan mitra itu melihat kerusuhan itu banyak yang berbalik putar ada juga yang disuruh orang berbalik berbalik katanya gitu balik itulah itu awal terjadinya saat keributan mulai itu aku berada di seputar simpang 3, Kini Balu dan Sutoyo. Di situ orang sudah mulai rame-rame, dan e, para masa itu sudah membawa senjata tajam berupa celurit. Nah di pertigaan itu aku diancam. Aku diancam karena aku bawa kamera ya waktu itu, tostel pocket waktu itu, Fuji MDL 5 yang yang masih negatif film kan. Aku juga kaget uh, para masa malah mengancam aku uh, ketika memegang kamera. M mereka nanya, uh, "Ika mau wartawan kah?" katanya. Nah, uh, kayaknya dia melihat uh, kalau melihat kamera itu berarti wartawan, tapi dia seolah dengan penuh kebencian, Oh berarti ada apa ini?" Naluri kita sudah mengatakan itu sudah ada apa-apanya. Tapi aku uh, bilang, "Oh, kada awal. Uh, kita papa jual sama Uh, terus, kalau misalnya Bapak dan umpati kami, katanya, "Ya udah, aku ikut aja di rombongan." Makanya, ketika pertama kali yang gereja HKBP dibakar, Sasana sahati dibakar, aku lebih cepat, lebih duluan dapat uh, foto-fotonya. Begini ya, orang yang berbuat anarkis itu paling gak suka direkam, paling gak suka. jadi untuk merekam orang yang seperti itu kita harus hati-hati, jaga jarak, jangan sampai tampil. Kalau perlu pakai kamera kancing aja kan supaya dia nggak tahu. Pas aku mau ajak bawa orang, pas mau orang nggak boleh mulai, boleh mulai dihadang orang. Kalau di Gimana selama kadang kau pemulik-pemulik pulang, jalan-jalan pemulik -jalan pulang, berputar-putar pulang mencari. Kadang orang anak masuk dijaga masih masa-masa ini jaganya banyak. Jadi sempat aku ngantarkan orang ngejek dari depan barata seorang dokter suster ya gitu. berpakaian putih-putih perempuan minta ngantar ke rumah sakit Ulin. Nah, jadi dari jalan itu aku ngantar bonceng ibunya di jalannya habis turun Jembatan Dewi ini udah di dihalau oleh masa dengan apa itu senjata tajam lah. Misalnya. Kami hati-hati rame-rame bendera, kami buangnya, takutan. kan. Kalau pindah di Basmi Ural, siamatan kami juga. Jadilah karena apa Abu-Abu tadi lalu masa datang di, di Jembatan Dewi sini? Sebanyak kan, motor polisi kayak ini, tak terundur, Untuk itu sebarang hidup, nah. mulai tahun 1957 lahir, lah, kan ada bisa melihat, neng. motor tak motor nama kawat polisi itu tak Mulai sana terundur undur, ke belakang, tak nah. banyaknya masa. Jadi, Puncaknya itu sekitar jam 3 sore lah ya Jam 3, jam 4, jam 5 Itu sudah mulai pembakaran kalau Perusakan itu mulai jam 2 ke atas sampai jam 3 Jam 4 atau perusakan Kemudian jam 5 itu sekitar mulai pembakaran Mulai asap muncul di mana-mana Terbakar sudah Artinya penjarahan sudah mulai usai Termasuk gereja yang itu yang dibakar sama dia kan Di belakang hotel apa? Mentari itu loh Itu dibakar juga sama dia itu Membakar gereja rumah masyarakat ikut di belakangnya, habis terbakar pada waktu kejadian itu aku melihat jelas para perusuh dan penjara entah dari mana itu mulai merusak rolling door pusat-pusat uh, perbelanjaan seperti Sarikaya Minimarket dan juga Lima Cahaya yang ada di pertigaan sekarang Hotel Victoria pertigaan Jalan Lambung Mangkurat yang tidak jauh dari kantor wali kota nah itu masa merengsek masuk setelah buka rolling door lima cahaya itu mereka langsung menjarah e, semua barang-barang pakaian dan apapun yang ada di dalam lima cahaya itu beberapa saat kemudian mungkin setengah jam atau lebih ya baru dalmas datang pas, a, a, polisi datang memblokir a, depan mitra diblokir jadi apa namanya yang dari pasar Hanyar, dari masjid Miftahul Ihsan itu mau masuk ke kota, ditahan sama dia, sama dalmas. Tapi yang di, yang sudah di, di, di daerah apa, masjid Nur, arah ke gereja, sana sudah sudah tidak ada yang membendung lagi. Hari ini mereka merangsek sampai ke Kemboja, makanya di Kemboja itu panggung di sana panggung dirusak. Tidak lama kemudian ada asap Saya lihat dari saya itu kelihatan yang asap, yang diperkirakan dari gedung gokar. Dari handycam yang ada dibawa oleh orang yang berdiri di samping saya itu, bahwa lokasi yang terbakar adalah belakang dan aparat kanan sudah tidak sanggup lagi menahan karena demo apa para koruptor sudah semakin banyak jumlahnya. Kemudian yang di depan mitra ini masa bertambah terus, akhirnya dalmas menarik diri karena karena ah, apa kalah jumlah? Menurut, menurut pikiran saya karena habis setelah kerusuhan itu pecah di mana-mana, polisi hampir tidak kelihatan karena memang, artinya mungkin bisa dikatakan kalah jumlah gitu ya kan mereka membakar, membakar apa BT, Benjam Nassin Teater dibakar kemudian banyak kan tokoh-tokoh dibakar kemudian yang Bridgestone itu dirusak itu di depan mata saya kemudian Mitra Plaza dibakar, kemudian Junjung Buih Plaza dibakar Artinya saat itu dikuasai, partai tertentu yang menguasainya menggunakan arit gitu ya. Kejadian itu memang terasa begitu cepat dan e, tidak bisa terduga atau malah terendus sebelumnya, baik oleh semua pihak warga maupun pihak keamanan sendiri yang ada di Banjarmasin. 23 Mei, menurut rencananya, pesta Penggahan pada tepi yang begitu curam di sudut kota, warna-warna bertabrakan. Pesta tak selesai dan berganti menjadi luapan. Kemarahan Banjar masih menyala. Api membakar hati, api membakar dada, api membakar kepala api membakar kota. Nah kemudian mengenai penjarahan itu terjadi sporadis di mana-mana. Di mana ada toko ditendang sama dia pintunya terbuka dijarah. Yang paling banyak penjarahannya itu di daerah ini banjarmasin teater karena situ ada supermarket uh, kaya dulu namanya. Di situ paling banyak. Di bawahnya di bawah banjarmasin teater itu toko-toko baju kan itu dijarah guys. Kalau di apa namanya di jumbih plaza itu saya nggak lihat Bahwa itu api yang pembakaran ya. yang terbakar kan kentaki kan ya. kentaki fried chicken itu terbakar kemudian di jumbih itu juga ada apa konter-konter toko-toko dan habis terbakar semua kemudian yang paling parah penjarahannya itu di, di mitra di siola itu kan nah di siola itu yang penjarahannya penjara cuman sayangnya penjara-penjara di mitra itu nggak bisa keluar akhirnya terjebak kan mereka di atas menjarah, di bawah orang membakar. Akhirnya, ya, yeah, 123 ya. Tewas. Saya bukan mengatakan bahwa 123 itu penjara. Cuma, pada saat toko itu ditutup, nggak ada orang pada saat selesai kerusuhan, kok tiba-tiba banyak orang di dalam situ. Padahal toko ditutup. Kemudian, jam 5, jam 6 ke atas, itu sudah mulai diambil alih pasukan. Sudah mulai dikuasai pasukan. Nah, jam 6 sampai maghrib itu, kalau kita jalan sudah dikenakan jam malam, istilahnya, gak boleh lagi ada masuk kota. Kalau masuk kota, tanggung sendiri akibatnya. Itu sudah dikuasai Brimob, sudah dikuasai aparat. Aparat Jadi jam malam itu kita nggak boleh keluar. Enggak boleh, kalau sudah dikatakan bahwa itu jam malam, jangan keluar lagi. Kalau kita mau keluar, berarti kita nantang. Mereka kan nggak tanya-tanya lagi, identitas kalau sudah malam, proses ini jam malam, kalau boleh keluar, diciduk sama dia, gak salah sendiri ketika uh, sudah memasuki jam malam itu sudah jam 11 malam ke atas karena aku larut dalam euforia masa dan di dipikiranku itu cuma satu hanya ingin mendapatkan foto-foto yang akurat dan foto-foto yang terbaik itu aja sampai-sampai aku terlupa bahwa itu ternyata setelah kutaui belakangan itu adalah jam malam nah jadi pas di perempatan pangeran Samudra dan harun MT itu aku dihalau oleh Uh, seorang aparat keamanan yang memakai baju loreng hijau itu dengan membabi buta uh, memukuli dengan rotan dan dan alat yang lainnya itu kepada pengguna jalan yang melintas di saat, saat itu termasuk waktu itu uh, aku yang menjadi korbannya kaca depan dan uh, sen motor saya waktu itu pecah dan juga uh, begitu aku balik setir aku masih sempat dipukuli oleh aparat itu yang berbaju loreng hijau besoknya itu aku berobat dan periksakan di Rumah Sakit Islam Banjarmasin dan satu minggu rawat jalan sampai sembuh itu masih masih sangat kuat dalam ingatan aku Kukira orang tidak pernah menduga bahwa orang di Banjarmasin itu bisa marah dan beringas karena situasinya kan terkenal dengan orang-orang yang lebih religius dan agamis dan bla bla bla, bla gitu. Tapi kira kejadian itu membuat kita berpikir bahwa semua orang bisa menjadi marah ketika situasi tertekan dan itu di luar kendali semua orang. Besoknya setelah saya foto-foto-foto setelah usai kerusuhan nih, saya ke sana terus ada polisi. Ah, ngomong ada ada mayat katanya dia tentang rolling door si olai Jadi buka. ada mayat saya lari ah itulah ya banyak ada foto-foto yang ada yang lagi berangkul anak-anak kecil lagi berangkul di depan pintu ada yang itu ngapain di dalam pintu mereka dia ya kan kon toko itu dari awal ditutup orang sudah nggak ada lagi nggak ada karyawan nggak ada nggak ada pengu tugas toko enggak ada makanya kalau itu petugas toko banyak yang mati juga kan enggak ada. Dua eh, si itu lengkap nggak ada yang korban. tuh orang semua. Kok masuk gitu loh. Mereka menjarah pada saat itu kan lampu masih tarang. Jadi kan bisa menuju jalan keluar. Pada saat dibakar, jadi mati. Akhirnya nggak bisa mencari jalan keluar lagi. Dogon nimbah isa Tuhun. Jadi jangan begitunya makan, bah makan makan dulu, bah makan tuh, turun bah lah aja. Anak mana, jah abahnya anak melihat ternyata anu, kemuka aja tadi jalan abahnya jangan turun, kalau kalau rusak itu sudah Kedua. kejadian. Sudah, sudah kejadian tuh siang tuh kalau ini sudah dua laki ini sudah melihat sanjakan ini nah bulikan alam bah, Dikentuk, kalo, mbak tuh kalau mbak i satu turun pulangnya jah abahnya kada usah anu. Padu rumah sudah sama Isa juga aja tadi makan. Jadi jam bininya tinggal ano jat, ya, tinggal kae jarak anu dompet. Maksudnya tinggal dompet tuh segala ke TV tuh supaya jangan jauh berjalan. Nah, ada juga tetap tetak inya. muka tuh tadi. Be itu sampai sekarang ini dicari ke situ kemarin mafia eh, ada ada bising sana angkat anu koda jadi jari kena kenal lo mencariakannya jadi segenap apa tahanan ini nah dicarii di situ. kalau ada tertangkap-tangkap ini nih, deda juga sampai gambarnya sutrumari aku nih menyebarkan ke deda juga sampai hari kelawan hari minggu minggu kelawan minggu bulan sampai ke deda sampai diperiksa akan menurang alim ke ini ke deda juga hmm, sampai sekarang Nah, sampai jaku sampai aku kada makan dua bulan setengah kada kau makan aku jadi jaga banyak, rela akan aja ya jawabannya tadi ih jaku tadi rela dunia hekat jaku dari ujung rambut sampai ke ujung kuku aku rela mulai aku mendidik sampai aku membina kaninya kan rela aku jaku tadi jadi ya tadi pang jaku, amun kagandangan di situ tadi pang ada rasa kayak apa yuk, nah, tapi sudah direlakan toh, nggak apa Peristiwa ini sepertinya dilewatkan saja oleh para sastrawan yang katanya sensitif ya. Tapi karya sastra yang mengangkat masalah ini sekira masih sangat sedikit ya. Yang saya ketahui cuma ada satu cerpen, satu novel, tiga buah puisi nah, mestinya ini peristiwa yang sangat dahsyat ya, itu para sastrawan harus menyuarakan ini nah, sesuai dengan keahliannya ya. Tulis lagi itu. Atau para pengamat politik juga harus tulis ini, harus ada tekanan supaya ini bisa dibuka. Apa sesungguh yang terjadi? Rekayasa kah? Spontan Atau kayak apa? Dengan terbukanya itu kita bisa belajar dan kita akan datang bisa waspada lagi Jangan sampai terkorokok kasih Pemadam gue kira cukup ya Cuma persoalannya kan itu kan 23 meter kan masa Masa tidak bisa dihadapi hanya dengan jumlah pemadam kebakaran yang sekian banyak Atau polisi karena situasi chaos ya Jadi keamanan tidak terjaga sampai kemudian Berjam-jam sampai malam dan besok pagi, baru kemudian situasi terkendali. Jadi, memang suasananya, ya, namanya kerusuhan, sangat tidak teratur. Anak bangsa berpesta, anak bangsa menjadi celaka. Yang jelas, gedung diskotik itu masih menyisakan suara. Manusia-manusia yang terjebak di sana oleh peluru-peluru. Yang jelas, taman hijau kota itu tak pernah berdusta. Di sana pernah ada ratusan manusia telanjang di bawah senjata. Yang jelas, temanku dan teman dari temanku hilang entah kemana. Temanku, banyak waktu itu. harapan kami itu kalau khawatir dituntasakan masalah itu kan banyak yang korban jiwa masalahnya ya kalau kayak apa sisanya kan yang keluarga-keluarga yang ditinggalkan masalah anak kurang tua apa ikut mati di situ kan kalau nyakawat itu dituntasakan seperti kayak kita minta pembelaan dari ham umpamanya kan kayak enak kayak apa kan keluarga-keluarga kan nah salah satunya sedih membekas nah itu Mudah-mudahan jangan sampai terjadi kedua kali lagi, kayak itu, nah, kota bagian masin. Mudah-mudahan nanti ya, akan makan dengan sebagai contoh yang terbakar terbaik baik, tuh, gitu, nah. Mudah-mudahan jangan terjadi sampai dua kali lagi, itu. Mudah-mudahan dilindungi Allah SWT, terjadi lagi, nih, Semoga kejadian yang tahun lewat jangan terjadi lagi untuk tahun yang akan datang. Mudah-mudahan contoh bagi masyarakat kita semuanya, ya, Hmm, bu, bukan kita dari Banjarmasin aja seluruh Indonesia itu contoh tuh pertama kali kita ada korsuhan Banjarmasin ini itu pertama kali Banjarmasin ya harapan kami ya walaupun aku bukan keluarga di sini cuma tolonglah siapa yang melakukannya dulu yang bertanggung jawab untuk diperhatikan lebih diapakanlah kubur ini jangan dijadikan kayak kayak kaya ini aja kasihan yang sudah mati kan ya. Udahan jangan sampai yang kayak nang tahun-tahun dulu, mudah-mudahan damai aja tuh kada lagi yang kayak itu lah. Kami melihat trauma aja kan, nang kada korban nih trauma kami, apalagi melihat orang korban, ya mendengar aja bang, kan, kawan-kawan ada yang mati, ilang, anak karena hilang, sampai saat ini kada dapat banyak aja bang. Cuma ya nangar yang neng, nang kayak itu kita kayak bro, kita rakyat kecil lah kan kada kabur gak apa-apa. <laughs> uh, harapanku bahwa masyarakat banyak masin khususnya dan Kalimantan Selatan pada umumnya dan kita Indonesia pada seluruhnya itu e, janganlah mudah terprovokasi atau diadu domba oleh pihak-pihak yang tidak menginginkan kedamaian di daerah kita dan aku pikir e, setelah 17 tahun peristiwa itu berlalu masyarakat kita terutama banyumasin itu sudah semakin cerdas dan semakin bisa memilah mana ini yang ada keunt baik keuntungannya benefitnya profitnya atau yang itu hanya sekedar hurah-hura -hura aja itu masyarakat sudah ngerti dan tidak mudah terprovokasi lagi. Ya tentunya kita mengharapkan jangan sampai terulang lagi. Ya. Kedua eh, kalau memang bisa dicuntaskan, di apa, eh, diungkapkan apa yang ada di situ. Kemudian mungkin kita juga perlu apa? Monumen peringatan yang begitu kita melihat kita akan sadar bahwa ini tidak boleh terulang lagi. Yang mungkin ada perlu ada monumen atau apa atau sekira para mereka-mereka yang mengetahui kasus ini ada sudut pandang mereka pribadi menuliskannya nah, sebagai apa bahan ingatan bagi generasi di belakang bahwa. Pada tanggal 23 Mai, 977 pernah terjadi peristiwa ini Jadi, uh, marilah kita warga kota yang bisa menulis, kita penuliskan gitu. Kalau perlu kita bukukannya Jadi generasi melalui tahu itu seperti apa Saya pesan nih, bagi generasi muda khususnya Kalau ada sesuatu, kita harus bisa melahan diri Jangan sampai merusak kota kita sendiri Itu artinya kalau ada yang tidak sesuai untuk rasanya baik-baik gitu loh menyampaikan aspirasinya baik-baik sesuai peraturan. Tidak seperti yang terjadi apa 23 Mei itu. Membuat kota penjamasin ini mundur 20 tahun belakang. Yang rugi kita orang orang penjamasin rugi. Kukira kalau menuntut ada penyelesaian secara hukum, politis dan lain-lain kukira itu sudah bagian masa lalu ya. Karena tidak mungkin ada penyelesaian yang memuaskan semua pihak ya mungkin yang bisa dilakukan hanya apa namanya belajar dari pengalaman bahwa kota seperti Banjarmasin dan masyarakat Banjar pada umumnya ternyata bisa bereaksi keras ketika ada sesuatu peristiwa yang menurut mereka bisa jadi perlu direaksi perlu bereaksi keras kemudian yang kedua gue kira orang mesti harus berpikir bahwa apa apa politik yang terbuka dan tertutup itu bisa membuat tekanan yang luar biasa tinggi terus yang ketiga, aku kira memang uh, perlu ada dialog besar di, apa, di kalangan masyarakat Banjar terutama untuk melihat bahwa um, klaster itu bisa saja terjadi kapan saja dan oleh siapa saja dan penyebabnya bisa apa saja. Nah, dialog-dialog yang rutin kepada kelompok-kelompok yang berbeda, aku kira itu bisa membuat masyarakat kota entah Banjarmasin atau Kalsel untuk bisa apa namanya punya benteng pertahanan untuk peristiwa-peristiwa yang merugikan banyak orang. Nah menurutku tidak perlu mengungkit-ungkit apakah siapa yang bertanggung jawab atau apapun lah siapa yang bertanggung jawab dan segala macam Karena pasti tidak akan mendapatkan penyelesaian apa-apa sebenarnya Yang penting adalah belajar dari pengalaman itu dan kukira situasi perubahan sosial juga akan terus terjadi Tinggal bagaimana masyarakat kota terutama Banjarmasin apa, memanage suasana sosiologi, psikologisnya bagaimana agar kelas yang sama tidak terjadi lagi